Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 494.000. Harga tersebut turun Rp 2.000 dari harga sehari sebelumnya Rp 496.000. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 970.000, turun Rp 8.000 dari harga Rabu, 14 September 2022. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 926.000 atau turun Rp 3.000 dari harga kemarin. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.615.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.539.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.172.000. Sekian harga emas untuk tanggal 15 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.